Yo, yo, yo, yo, oke, Mas Bro, bro, bro, woi, Mas Bro, subscribe dong. maksa banget sih. <tik> <tik> Hehehe. TV. Selamat menonton. <tik> hey. Wah, kebagus men, Lur. Tak lere pacarmu ambiar perjuanganmu lu mantang. pas satu taruh mantang gitu Lah no, no, no. <tuk> lur? Yes, lur? lur, ternang, lur. Yes, nginiki, Aku angger roh kue, gersah terus nanti sambil ini orang gersapi ya itu lho lho butuh anaknya juga terapate, lumut ini lho rungoknya tak kaya bantun bantun apa lho yuskini tak rungoknya yang rambut si ratu ya kakau putihnya ayu Hentak tembung malah melayung Weeeee wah. mulai kok mulai Mulai mau teh Dapurmu galep ngompet teh ketirine Nge iki peme ngono peme, Nge -nge. peme, -peme ayo mulai oke mulai oke aku nganti sambat sira nganti sambat aku nganti sambat Ngantik ngantik beli, beli. Ngantik kamera. aku ngantik sambiat aku kamera aku nganti sambiat aku ini ngomong ini ini lho tak kaki pantun lho ngono tak kaki pantun ngomong-ngomong ini mulai Bagaimana kita ayu? Beli mana? ini kamera tak tembung malam pelayu tak tembung malam pelayu ucu. buat dia. Siapa